menghancur kanker ini yang baru ya semuanya katanya Pak nah, Guru semua punya angket ya. Nah saya saya tanya orang hmm. Pak Guru semuanya yang bilang orang Bali orang Jawa dan di mana ada, ada barangnya. Hmm. Blendeng nanti airnya tadi itu di apa diperas pegas baru dikasih gula di sanggai lagi gitu, sampai di kental. Setelah itu prosesnya kita blender lagi sampai jadi halus kayak bone ayam. Itu Depan. Pak itu yang hitam Pak kalau hmm. itu mau dikembangkan itu memang bibitnya semua yang susah. Ini ada sudah ada bibitnya tinggal dikembangkan Enak, guru saya diminta kiri hmm. dari Sulawesi, dari Jakarta. Temulawak hitam itu tiga jutaan satu kilo hmm. itu barangnya. Hmm. Hmm. Ada, ada. Memang terkenal di mana-mana dicari. Temulawak hitam ya. Itu hitam batanya. Okay. Itu memang. segala penyakit bisa terasa. itu coba. Jadi langka betul istilahnya. Hmm. Langka memang. Kali ini temulawak meeh mekuling ada kuning. di situ pohonnya Pak Guru itu saya tanang nah cara bikinnya alih alih alih alih sendok ah. masy... hmm. cara bikinnya begini Pak Rizky begini ya sedikit saja ya begini ya okay. nah ini setengah gelas ya nah setengah gelas ya airnya air hangat, air hangat ya. <huluh>. ini kan untuk asam lambung ma okay apalagi lagi tidak, nggak bisa nurodo pak guru ndak enak uh -uh. karena saya itu sering bilang kalau uh -uh. tidak sudah tua banyak omongan uh -uh. tidak tepat ini dulu pak gara-gara mau beli orang jadi uh -uh. mau beli orang ah saya coba saya baru uh -uh. minum kopi menenteng saya campur uh -uh. akhirnya kenapa ini rasanya ah huh? langsung ini rasa, rasanya enggak, enggak uh -uh. saya nggak terlalu banyak ambeywat tuh saya paru turun di tengah turun kopi aduh minunya sudah <laughs> enak ya, lah <laughs> tapi tim paling enak kalau hmm. ke manteng. begitu ya saya cuma campur Pak ini ketemu sekali ini rencana kalau pesawat yang temulak hitam itu ya kenapa hilang benjol mengkonsumsi temulawak temulawak hitam. banyak yang bilang itu Pak memang itu kalau ada sisir penyakit hmm. dia memang bunuh di dalam bijinya hmm artinya kalau baru-baru mau tumbuh lah saya payudara saya, kalau itu, dikasih dan. begini pak guru tambahin nak okay. tapi hmm. saya coba cari inaknya baru muda Bapanya. kasih turun di kopi ya sudah minum oh begitu ya? lansi campur saja ya. langsung iya iya iya iya iya sekalian jalan iya iya saya pikir pak guru kalau masak sayur perempuan kasih bawang merah bawang putih apa ketahuan semua jurusannya iya begini juga yang lebih baik saya kasih kopi ini jadi kita minum masalah ya karena habis minum kopi ya. campur teh gimana? Iya, ada itu. kesempatan bilang ini kok ini kopi iya. masih ambil waktu. Ah, ini. Dia jangan nah. ambil waktu. Ah ini jol eh oi nih. Oi ya, tunggu lah. Sudah. Kalau kurang manis nah. bisa ditambah dikit. Tambah kan. anu, weh, parang -parang itu, Pak. Hangat itu. Masih hangat. Manis sekali. Manis sekali. Heeh. Nerci hmm. sendoknya tadi ya. Enggak ada pahitnya ini. Enggak ada. Kalau itu pahit betul anu dicampur gula, kalau temulawak dicampur yang <tuk> itu kuning biar banyak gulanya Pak tetap tetap, tetap, tetap jurusan yang hitam kalau tetap hitam ulang. pahit ya enggak ada fayanya okay. kalau dirasakan itu ini ini bau rasa karena keasliannya temu baunya tapi rasanya udah ditutupi dengan menit itu Pak guru cuma gara-gara mau beli orang orang Jakarta telepon ke Solo cari begini yang temulah kita itu Iya sekalian saya pikir ambil paru kasih kopi minum rasanya memang segar kalau lambung panggul tidak ada masalah semuanya jangan kambila lambung tidak ada komplikasi penyakit dia bisa ini sama dengan mamanya ini penyakitnya ini kemarin kan dia lubang-lubang sini banyak bilang lambung saya ini nah itu pak pak guru kan secara pelan-pelan caranya nah kedua pak guru kita tidak pintar tapi harus kita sekolah, iya bagaimana kita punya orang tua dulu umurnya, iya, iya. <laughs> mm -mm. Ya, bagaimana kita punya orang tua, kayak tusan lagi kan? Bagaimana bun? Bisa nah, oh, nanti kita kembangkan, kemudian tanam juga di rumah kan? Hmm. Ini kita buat obat. Iya mahal itu harganya kalau orang yang tahu fungsinya itu yang bikin mahal ah ini nah coba milia ini pak guru isinya ketahuan itu hitam, hitam. nih uh, ini ini, ini hitam memang hitam memang isinya. ini ketahuan hmm. ini batangnya okay. ya yang ini hmm. begini semua dah hitam ini ini yang pem, penghancur kanker ini yang baru ya semuanya katanya pak guru ah, semua penyakit ya nah ya, saya, ya, ya, ya. saya tanya ini orang nah. pak guru semuanya yang bilang hmm. orang Bali, orang Jawa bilang di mana ada parahnya ini? mulawak hitam Macam-macam segala penyakit. Penyakit, penyakit. penyakit dalam. Nah, ini temulawak kuning ini ini. jadi jamu nanti. Sudah Enak. Ini kopi. Aing Coba begini ini. Makan sedikit-sedikit. Sudah begini Habis anu minum obat tadi kecampur. Eh. Enggak enggak ada komplikasinya tapi kan? Itu Pak Guru sampingnya. Kan uh. masih asli. Jadi ndak mengganggu ndak diganggu. Uh. <laughs> Makan aja sedikit, sedikit aja. Sedikit. <laughs> Rasakan saja. Sedikit saja pahit. Pahit. <laughs> Sama seperti biji langsa. <laughs> pahit betul tapi pahitnya ndak terlalu menyengat artinya peribet tulang begitu ya pahit Betul. Beda, hmm. beda sama itu bahwa ini Pak ciri khasnya kalau saya ya. Pak, Pak guru itu bayangkan Pak guru kopi dikasih itu artinya masing-masing jurusan hmm. kalau kita tidak mau minum langsung bisa dicampur dengan minumannya lain ya kalau gini udah tahan <laughs> harus campur <laughs> Ya, dicampur Bata. dengan jenis minuman Bata. Bata. lain. Bata. Iya, memang iya. dicari batanya, nih, Pak Guru. Jemaah biasa, Pak, bilang orang pahit itu makin ampuh. Hmm. <laughs> Ini, bawa aja dekat ingi. rumah di Tuh, guru kan, gue ketepian lah. Ada, ada, ada, ada, ada, ada, di anu, di yes. Kedua, Pak Guru ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, ada, Pak ada, ada, Pak sudah makan yang tidak enak yang enak ketahuan semua temulawak hitam mengatasi segala penyakit dengan cara bisa langsung diparut dan diperas masukkan kalau di mau bikin seperti ini ataukah bisa iya di, di tapi pokok bisa segalanya tapi ini sangat di, besar sekali manfaatnya dan, di, dan di, tidak sembarang di, ada di, tanaman ini ditemukan iya itu ya. penting <laughs> temur lawak nah, hitam pak guru, memang saya percaya, ini, isinya pak. di dalam warna hitam tapi ini masih mudah memang ya, saya percaya betul yang kemarin hmm. begatnya sudah bongkak habis minum itu Alhamdulillah pula mm -mm. sepertinya di dalam ini penyakit mah pak guru memang bersih rasanya nah cocok sudah memaknya pas hmm. sudah itu diparut parut eh, di kasih sepotong pak memakai. guru itu bagi dua bagi dua kok <laughs> oh, jangan menemputong ada fisik itu kan <laughs> ah, eh ada jika di atas ada oh, iya. jangan sampai tidak boleh punai, ini hari ini iya. tanggung jawab kita harus ini ada satu ini saya mau kembangkan di publik dulu. Anu Pak eh, Guru, iya. Anu Pak iya. Guru itu jangan minum sedikit-sedikit. Iya. Itu tidak ada pengaruhnya Pak Guru dengan anu dengan apa lain tidak? Tidak ada. Tidak apa-apa. Kamu kan bikinan. Sama dengan ini dengan ya. ini bisa ya. campur, bisa. bisa dicampur ini. Kalau mau harum kopinya campur itu. Ay. Boleh. Harum itu kopinya. Ha ha ha.